Nabi Adam AS pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah, supaya Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana rupa Nabi-Nabi di kalangan zuriat keturunannya. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam seluruh gambar-gambar Nabi-Nabi Rasul tadi. Dan diletakkan dalam satu peti yang dimiliki oleh Nabi Adam dan ditanam di sebuah tempat Maghribi Syams, tempat terbenamnya matahari.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 Silahkan bergabung ya guys ya Karena bergabung itu teman-teman nanti bisa mendapatkan update terbaru juga Ya kan bisa nonton video lebih awal juga ya guys ya Nah teman-teman semua kali ini kita akan meresem sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu kisah wajah nabi-nabi ditunjukkan oleh Raja Rom Heraklius kepada sahabat Nah jom kita tengok videonya guys, saya sudah penasaran macam mana istilahnya isi daripada video ini ya Mungkin banyak istilahnya ilmu-ilmu uh, baru yang akan kita dapatkan Nah ini dari Masjid Sungai Ara guys, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe, linknya ada di deskripsi Jom kita mengaji bersama, let's go <susur> Sungai Ara Jangan lupa guys, subscribe Hasenin <susur> wanudzulun jadi Raja ni Hormatkan kepada sahabat-sahabat ni Dia rasa pelik Dia tak pernah jumpa tetamu sepelik sahabat Nabi Yang berani Yang bertakbis sampai bergegoi istana dia Lepas tu cakap tak berlapis Tak bertapis Straight forward orang kata Lalu Raja ni kata Aku ada sesuatu benda aku nak tunjuk kepada kau Sebagai penghormatan kepada kamu semua Malam ni Tidur di istana aku Lalu kami dibawa dekat satu bilik Bimanzil sebuah rumah yang besar, wanuzulun kesir dan banyak bilik dalam rumah tu. Nuzul ini bilik yang besar-besar, bilik VIP. Fakomna salahkan kami duduk ke situ selama tiga hari. Farsala ilaina laylan satu malam. raja ni ajak kami berjalan. Fadakalna alaihi fata'ada kauluna faadnahu. Summa so, da'a bisya'in kahai'ati riba'atil azimati muzahabatan Satu malam Raja ni bawa kami masuk dekat satu uh, Rumah yang besar Kemudian Raja tunjukkan kepada kami Satu benda Empat segi yang sangat besar Dan disalut dengan emas Muzahabatan Macam kotak lagi dekat kata Ataupun bilik yang besar Disalut dengan emas bil dia punya pintu tu ataupun kotak tu lah, kotak yang besar ni macam lemari lah kita kata fiha buyutun sigharun alaiha abwab oh gambarannya macam tu maknanya lemari ni besar buka pintu lemari ni dalam tu ada pintu-pintu yang kecil beberapa pintu-pintu yang kecil macam frame فَفَتَحَ بَيْتَنْ وَقُفْلَنْ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرَةً سَوْدَى Lalu raja ini pun buka peti yang besar ni Dia buka pintu yang pertama Dia buka pintu yang pertama Dia keluarkan Sekeping hara, apa ni, harirah, apa ni tu? Sutera Sutera yang diperbuat warna hitam sutera ni فَنَا Dia pun bentangkan sutera tu Macam sejadah lah besar, dia فَإِذَا فِيهَا سُورَةٌ حَمْرَى Tiba-tiba dalam sutra tu ada satu gambar berwarna merah. Gambar tu berupa macam mana? رَجُلٌ دَخْمُ الْأَيْنَيْنِي أَظِيمُ الْأَلْيَتَيْنِي Gambar tu gambar berbentuk seorang lelaki. Matanya besar. Punggungnya besar. لَمْ أَرَى tuli لِعُنُقِهِ Lehernya panjang sangat. Wa idza laisa lahu lihyahun dan tidak berjanggut. Wa idza lahu dhafiratani ahsana ma khalaq dan lelaki ini ada dhafiratani. Apa benda tu yang konfu-konfu Cina bu, apa tocang ah tocang. Dhafirah ni tocang. Jadi ada tocang yang panjang macam tu. Lelaki, mata besar, punggung besar, badan besar, leher panjang, tidak dijanggut, ada tocang panjang macam tu. Cantik rupanya. Kau lah. At-tarifun tanya kepada kami. Kamu tahu tak siapa ni? <t> <digo macemalan> kami tak kenal, tak pernah jumpa ni. Pelik sangat rupa ni. Apa kata Raja Rom ni? Hadha Adamu alaihi salam. Inilah wajah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kami kata, biar betul. Habis <t> <visão> <consumers> uh, lagi. Ni. Ni. Dua buku surat bang. kita pun okeylah dia kata. Nah, ini aku nak kenalkan kau Adam alaihissalam. Dia pun tutup pintu tu, simpan balik sutera tu, dia buka pula pintu yang lain. Pintu kedua, fa fatahaba ban akhar. Fa stakhraja minhu hariratan sauda. Jadi kita boleh bayang bagaimana rupa Nabi Adam. Lalu dia orang keluarkan, buka pintu kedua, dia keluarkan lagi sutera yang berwarna hitam, fa idha suratun bayda. Ada gambar seorang lelaki yang putih Walahu sya'run ka sya'ril kitab Rambutnya Eh sorry, kitab pula Rambutnya kerinting Ahmarul ainain, Matanya agak kemerah-merahan Dachmul haamah Badannya besar Hasanul lihyati Janggutnya cantik Fakallah Maka raja bertanya kepada kami Tak tahu tak tahu tak gambar siapa ni? Kulnalah. Tak tahu. Apa kata raja ni? Hadza Nuhun alaihi salam. Ini gambar Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Masya-Allah tabarakallah. Tapi tak buat kamera dia ya tu, tuan-tuan. Kalau buat kamera dia boleh tangkap gambar boleh simpanlah ini tuan-tuan. Raja pun simpan balik gulung-gulung gulung simpan tutup pintu. Suma fataha baban akhar. Raja buka pula pintu yang ketiga. Fa istakhraja harira sauda raja keluarkan pula satu lagi sutera yang pan, yang macam tadi yang, yang besar yang lebar warna hitam Fa idha fiha rajulun shadidul bayad lalu kami lihat gambar seorang lelaki yang tersangat putih husnul ainain cantik matanya saltul jabin luas dahinya licin dahinya tawilul khaddi khaddun Pipi Kan? Betul? Zagnun dagu Aku lupa juga ni <laughs> Pipinya panjang Panjang Pipi taklah panjang sangat Maksudnya Beda dengan gambar-gambar lain Dia punya pipi panjang begitu Abiyadul lihyati Putih janggutnya Ka'annahu <tik> yatabassam Rupanya tengah senyum <tik> Tengah senyum Mungkin kameraman tengah gambar tu Dia senyum Kau <tik> lah pun tanya Kamu kenal tak gambar siapa ni? <tik> Kulnalah Kami tak kenal Qala hada Ibrahim alayhi salatu wasalam. Oh Nabi Ibrahim. Dia pun gulung balik simpan. Buka pintu yang ke 4. Suma fataha baban akhara fa idha fihi bayda. Wa idha wallahi ah yang ni. Ini nak cerita benda pelik lah kan. Dia pun buka satu lagi pintu keluarkan sutera berwarna putih. Tiba-tiba kami tewak gambar ni. Kami terus kenal. Raja kata, tarifun lah Hazar. Kamu kenal siapa? Kenal siapa ni? Hazar Rasulullah. Ini muka Rasulullah s.a.w. Muhammadun Nabi Yunan. Raja tepukkan, kau kenal mana dia? Lah, kami beriman dengan dia lah ni. Ha, kau tengok cerita ni. Ha, tu, cerita tak ambil lagi. Relak. Relak bangkul. <laughs> Haza Rasulullah. Hazar Rasulullah. Tarifun lah Raja kata, kamu kenal. Kulna na'am Ya kami kenal Ha'za Muhammadun Rasulullah Qala wabakina, Qala wallahu ya'lam qa'ma qa qa jalasa Bila kami kata ini Muhammad SAW Nabi kami Kami menangis Raja pun menangis Raja ni berdiri depan gambar tu Berdiri lama menangis Lama duduk right, semula Apa kata raja? Qala Wallahi Innahu lahu Betul ke confirm konfem betul ni ni, ni nabi akhir zaman betul ke muka dia? Qul la wallahi innahu la huwa. Kalau bahasa Arab kata huwa huwa. gitu. Dia dia. Memang confirm dia. Ka anna kantzur ilaihi. Sahabat kata muka ni betul-betul muka nabi dan kau kalau kau tengok gambar ni memang kotak dekat muka dia betul. Allah fa amsaka sa'atan yanzuru ilaiha. Lama gaja tengok je buku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan timbul, siapa yang lukis gambar ni tuan-tuan? Siapa siapa siapa? Tumaqala ama innahu kana akhir al-buyuti. Walakinni ajjaltuhu lakum li anzhura ma indakum. Ha, raja kau begini. Dia kata sepatutnya gambar ni gambar yang paling ah aku tunjuk dekat kamu. Tapi sahaja aku keluarkan awal-awal Aku nak tengok kamu ni benar ke tidak Kan Kalau kamu ni puak-puak kelentong Entah mana geng Ayah Pin Cikgu Kaha, Kaudiani, Syiah mana Mesti aku kata ni muka aku sebutlah Nabi lain-Nabi lain Raja ni dia dah tahu belaka Syekh Muka dalam bilik, dalam gambar ni Dia tahu belaka dah Muka Nabi mana, Nabi mana, Nabi Dia tahu belaka dah Cuma yang Nabi Muhammad dia tak tahu Yang tu tak tahu nama apa Cuma dalam dalam pengatuh, pengetahuan mereka dan taruh ini kata inilah Nabi Akhir zaman. Tapi dia saja keluarkan kat tengah-tengah nak tengok apa jawapan sahabat Nabi ini. Kalau sahabat kata entah hmm, tak kenal pun, kau tak kenal mana kenal? Ini Nabi Akhir zaman. Alamak gantoi lah <laughs> Kan macam tu. Betul. Jadi sahabat kenal rupa rupanya. Alu raja kata ajal tuhulakum ni anzuramain dakum. Sepatu gambar ni gambar yang paling ah aku keluarkan. Tapi aku sahaja segerakan nak tengok Kamu kenal ke tidak Nabi Ahil Zaman Sumafatah Abah ibn Raja ni buka pula pintu yang kelima Fastahraja minhu hariratan sawda Faizafiha suratun sahma Itu yang kelima dibuka Dikeluarkan juga sutera berwarna hitam Ada gambar Agak lelaki ni agak warnanya Kehitaman Rajulun ja'dun qatot Rambutnya kerinting Gha'irul aynay ni Matanya agak cengkung ke dalam Hadidun nazari Pandangannya amat tajam Dia tengok tu tajam pandangannya Abisun Masam mukanya Mutaraqibul asnan Cantik susunan giginya Faqahlah hal Arifunah Hazat Belajar tajam kau tahu tak siapa ni? tuan, -tuan tahu tak? Agak-agak, agak-agak Ah, macam dah pernah tengok je muka Musa? <laughs> kan? adalah, Nabi, end, Nabi Musa. Kan? Tak adillah Nabi paling begak Nabi Musa Muka macam Tengok orang macam macam. Hadza Musa alaihi salatu wassalam. Masya-Allah. Canggih je. <laughs> Canggih. Dah pernah hidup zaman tu ke? Dekek muka ni. Hadza Musa alaihi salatu wassalam. Wa ila jambihi suratun tushbihuhu Sahabat sambung lagi cerita ni Tepi gambar Nabi Musa ni Ada gambar surah lagi Meh-meh dia Mirip-mirip dia Illa annahu aridul jabin Cuba, cuma mukanya agak lain sikit lah dia kata ya, Tak tak segarang muka yang tadi Faqallah Hal ta'rifuna hadha Kunalah Raja tanya, kamu tahu tak siapa ni yang sebelah dia? Kami tak tahu. Apa kata raja? Hadah Harun bin Imran alaihi salam. Ini abang kepada Nabi Musa, Harun bin Imran. Raja pun simpan pula gambar ni. Suma fatah baban akhara. Kemudian raja buka pintu yang ke-6. Fas takhraja minhu hariratan bayda'ah. Fa'idha rajulun, fa'idha fiha suratu rajulin Adam Sabtin roba'ah Ka'annahu ghazban Ada gambar Seorang lelaki Kulitnya Adam ni Bukan gelap, sawah matang Tapi bukan Jawa, sawah tuan-tuan Sederhana tinggi Dan macam marah Macam marah muka dia ni Lalu Raja tanya man manha'adah kamu tahu tak siapa ni? Kunalah kami tak tahu. Qala hadza lutu alayhi salatu wassalam. Ini Nabi Lut alayhi salatu wassalam. Dia pun simpan. Buka pula pintu yang ketujuh. Suma fataha baban fastakhraja minhu harratan baydha. Fa idha fiha thurat rajulin abyad mushrabin khumrah akna. khafifal 'aridaini hasana alwajhi فَقَالَ حَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قُلْنَالَ Dibuka satu lagi pintu, keluar satu gambar Seorang lelaki, kulit putih kemerah-merahan أَقْنَى Mancung hidungnya خَفِيفُ الْعَارِضَيْنِ Jambangnya nipis حَسَنَ wajhi, Handsome rupanya Lalu raja tanya Kamu tahu siapa ni? Kami kata tak tahu هَذَا إِسْحَاقُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ Suma فتحa baban akhar tutup pula pintu tu buka yang kelapan eh banyak ni mengah ni <laughs> nak kenal nabi kurang senang ke apa ni fastakhraja hariran bayda fa idha fiha suratan tushbih ishaq illa annahu ala shafati khal faqala hal ta'rifuna hadha kunna laqala hadha okey dibuka pula pintu kelapan ada gambar mukanya macam muka ishaq tetapi di bibirnya macam ada khali mungkin sumbing sikit. Raja tanya kamu tahu tak siapa? Tak tahu. Raja kata inilah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Tutup, buka pula Fatah baban akhir yang ke-9. Fa istakhraja minhu haliratan sauda fiha suratu rajulin abyad hasan alwajhi aqna al-anfi. Ke waktu tu macam tadi juga. Putih kemerah-merahan, hidungnya mancung, tinggi orangnya, ya luar nurun, ya rifu, fiwajihi al khusyuk yadribu ila al khumrah, orangnya tinggi, mukanya bercahaya dan nampak gaya orang ni apa ni tenang orangnya khusyuk, yeah tawadok orangnya, dan mukanya kemerah-merahan. Raja tanya, kamu tahu tak siapa ni? Kami kata tak tahu. Inilah Ismail jaddun nabikum. Apa kata raja ni? Jaddu Ismail jaddun nabikum. Atuk moyang kepada nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat raja ni tuan-tuan. Sehingga bertemu pada episod yang akan datang. Saja Sajaya tepatnya. Dengan haba-habaan akhara ditutup dan dibuka pintu yang ke-10. Fastakhraja hariran baydha fiha suratan ka'annaha surat Adam. Dibuka pintu yang ke-10 ini keluar satu gambar rupanya mirip-mirip Nabi Adam. Ka'anna wajhu ash tapi muka dia kita tengok dalam gambar tu macam matahari silau mata. Canggih tu. Dia pakai filem apa aku tak tahu. Tengok, sudah silau dah mata kami. Karena, ka wajah, wajah asyamus, wajahnya macam cahaya matahari. Lalu raja kata, tarifu namaan Hazza. Kamu tahu tak ni siapa? Kami kata tak tahu. Hazza Yusuf alaihi salatul salam. Betul lah, Nabi kata. Eh, Nabi Muhammad pernah sebut dalam hadis, Nabi Yusuf ni mukanya macam matahari. Sebab itu antara kehandseman Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Yusuf, Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Cuma ...cumanya kehenseman Nabi Allah Yusuf menimbulkan fitnah. Siapa yang tengok? Memang fitnah. Tapi Nabi Muhammad, dia punya handsome macam... ...Al-Badrul Muniru Muhammad Sallu'alaihi. Kemudian, Allahumma's banyaknya lah pintu. Yang ke sebelas. Fa'idah suratun rajulun ahmar hamshus saqai ni. Keluar satu gambar. Seorang lelaki pun rupanya putih kemerahan... Kecil betisnya Dakhmul batni Agak besar perutnya rabaah Sederhana tinggi Mutakallidan saifan Dalam keadaan Memegang, membawa pedang Yang ni seorang ada pegang pedang, yang ni tak ada Siapa pula ni? Raja tanya At-tarifunah manhazah Kamu tahu tak siapa ni? Kunalah Kami kata tak tahu Qalahadza Dawudu alaihi salatu wassalam ini Nabi Daud alaihi salatu Kemudian dibuka lagi pintu yang ke berapa ni 11 12 12 aku tak tulis 12 minhu hariratan bayda fiha suratu rajulin dakhm alaytain tawilu rijlain raakib faratan faqala Ad ta'rifuna hadzah Gambar yang seterusnya seorang lelaki yang besar punggungnya طويل الرجليني panjang kakinya raqiban farasan raqib farasan dalam keadaan menunggang kuda kamu tahu tak siapa ini kami kata tak tahu raja ini kata hadza sulaiman bin daud alaihi salatu wassalam kemudian raja buka lagi pintu yang ke-13 keluar lagi gambaq fiha suratun bayda Fa idza rajulun syabun syadidu sawadih al-'ainain al-wajhi keseterusnya seorang lelaki muda sangat hitam janggutnya katsiru sy'ri lebat rambutnya husnul 'ainai cantik dua biji matanya Cantik mukanya. Raja pun tanya, "Kamu tahu tak siapa ini?" Kami kata tak tahu. Siapa dia? Pandai orang. Orang dah tengok dia mukanya. Wa Da'is bin Maryam alaihi salam <RifatIO> kan? Kita boleh cam dengan clue-clue ni pasal orang Kristian kan dia lukis gambar-gambar nabi ni kan? Ah gitu. Lalu sampai sini habis tuan-tuan. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Acah haja tak be lagi. <laughs> Kulna min ayna lakah. kami para sahabat pening kepala. Ya Allah. Sahabat kata min ayna lakah Kau dapat mana gambar-gambar oh, ni? Betul betul. Mai mana? Kan kameraman mana? ni ambil? Kamera pun tak ada zaman tu. Gua tu tak ah, kamera ni. Mana ada kamera zaman tu? Kedai foto pun tak ada. Dan kau dapat mana benda-benda ni ha? Mai mana? Sahabat kata apa? Sahabat ni kata Allah dapat mana, wahai raja? Sebab apa yang kami tahu Tak ada gambar Nabi Nabi tak ada. Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi gambar dia dan kami hanya melihat gambar nabi kami dan betul gambar tu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa jawapannya tuan-tuan faqala maka berkatalah raja inna adam alaihi salam dia pun cerita seterusnya di zaman dulu kala oh baru start pula cerita ni inna adam alaihi salatu wassalam duran ada ada tu zaman saala rabbuhu ayuriyahu al-anbiya min waladihi di raja ni cerita. Ni cerita orang ahli kitab eh. Ini tuan-tuan nak kabur ayat tadi tu. Nabi Adam alaihi salatu pernah bertanya kepada Allah Taala meminta kepada Allah ayuriyahul anbiya' min waladihi. Supaya Allah Taala tunjukkan bagaimana rupa nabi-nabi di kalangan zuriat keturunannya. Kalau tuan-tuan pernah ingat satu hadis, ketika Allah Taala ceritakan Nabi Adam, Allah bentangkan makhluk di depan Nabi Adam punya ramai ber itu manusia banyak sangat di antaranya banyak-banyak ada satu yang bercahaya Nabi ada kata ya Allah siapa ni ni apa semua-semua ni Allah kata inilah zuriat engkau wahai Adam siapa yang bercahaya tu itu cicit cicit cic cic cic kan namanya Daud Daud namanya ya Allah aku suka dekat dia aku bagi berapa 100 tahunnya umur aku kepada dia. Aku hadiahkan umur aku 60 atau 100 tahun kepada Nabi Adam umur dia 1000 tahun. Dia hadiahkan kepada ni, Nabi Daul. Jadi Nabi, Nabi Allah Adam nak tengok macam mana walaupun Nabi Rasul lepas pada dia nanti. Fa Fa'anzalallahu alaihi suwarahu fa'kana fi khazanati Adam inda maghribi shamsi. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Adam seluruh gambar-gambar Nabi-Nabi Rasul tadi. Haa, uh, ya. Semua-semua nabi diturunkan dan diletakkan dalam satu peti yang dimiliki oleh Nabi Adam dan ditanam di sebuah tempat Maghribi Syams tempat terbenamnya matahari. Macam mana dia orang boleh dapat? Raja ni kata, "Fastakhrajahu Zulqarnain min Maghribi Syamsi fadafa'ah ila Daniel." Datanglah Zulqarnain mengeluarkan peti tersebut daripada tempat segelamnya matahari dan diserahkan peti tersebut kepada Nabi Daniel alaihi salatu wassalam apa kata raja ni amma wallahi inna nafsi tabad bil khurus min mulki wa in kuntu abdan la yasu'ukum mulkuhu hatta amud dia kata apa demi Allah kalau ikut aku aku nak keluar daripada agama aku nak masuk agama engkau. tapi walaibagaimanapun bagaimanapun, kata kat sini Aku ni hamba dan aku takkan kacau kerajaan kamu yang besar Ha, dia kata ke sahabat Nabi ni Dan dia kata, maksudnya Allah Aku ni, aku raja Tapi di waktu yang sama, aku hamba Dan aku ni tak boleh buat apa-apa kepada kamu Raja ni kata Wabimakal alana Summa ajazana fa'asana jai'i zatana La sekali, Raja ni pun Ucapkan kepada kami Apa niat, terima kasih dan sebagainya Dia hadiahkan kepada kami dengan berbagai-bagai hadiah yang mahal dan dilepaskan kami, lalu kami pulang ke Madinah al munawarah Sampai di Madinah, Falma Ataina abba Khrinisidik, hadathna hu bima arana, wabiman qalalana, wama ajadana, qala, fabka Abu Bakr, wakala, miskinun, lo arad Allahu bi khairan la faala. Kami kembali ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kami ceritakan peristiwa ni kepada Obaka Secara detailnya Yang macam mana aku cerita tadi kat korang Takkan aku nak ulang balik mengalah aku <tuk> <tuk> Lepas tu kami tunjukkan hadiah-hadiah yang dia Tapi gambar tak boleh bawa balik tuan-tuan Gambar Raja tu pegang Masa Obakar dengar cerita ni Obakar menangis Menangis Obaka. Obaka kata miskin Kesian ke Raja tu Kalau Allah nakkan dia dapat kebaikan Niscair dia akan dapat petunjuk Kau bayang koleksi gambar Nabi semua kat dia belakang tapi tadi Allah hati tak terbuka nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kasian ke dia sumaqalah akhbarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bakar penyokong cerita ni apa kata Abu bakar akhbarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum wal yahud yajiduna na'ta muhammadin indahum setegunya nabi Muhammad cerita kepada kami orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian -orang mengetahui secara detail sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisi mereka. Cerita ini diriwayatkan oleh Al Hafiz Al Kabir Abu Bakar Imam Al bayhaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Eh tuan-tuan teman rupanya ada dah gambar Nabi Rasul, cuma di mana kedudukan peti itu wallahu aalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak menyangka dan saya kayak gimana ya guys ya. Ternyata peti itu ada gitu dan istilahnya wujud seperti itu ya guys ya Gambar baginda Nabi Muhammad SAW Dan itu ditunjukkan oleh Raja Rum Allahu Akbar Memang ya orang-orang kata ustaz tadi orang-orang Kristen orang-orang Yahudi itu sudah tahu gitu bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi tapi betul Allah tidak memberikan hidayah Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka pun tidak beriman kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan miskin kasihan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi menyebutkan di dalam hadisnya tuba yarani wa amana ya Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku Jadi yang dikatakan beruntung Yang tidak kasihan yang tidak miskin Adalah orang yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW Dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dan beruntungnya lagi diulang sampai tiga kali Sungguh beruntung dan beruntung dan beruntung Liman rani. Orang yang tidak melihatku wa Dan dia beriman kepadaku dan siapakah orang-orang yang istilahnya mendapatkan keberuntungan sampai tiga kali lipat ini? Yaitu seperti kita. Tidak melihat bagi dan Nabi Muhammad SAW akan tetapi kita beriman kepada beliau. Kita cinta kepada beliau. Kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Dan itulah kita. Ya, sangat-sangat beruntung apabila kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ya Allah guys, ya Allah ya Allah ya Allah. Dari sini kita boleh tahu juga ya guys ya, wajah-wajah para nabi yang ditunjukkan oleh raja Rumini Ya sekilas saja ya bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Dawud, ya kan? Allahu Akbar. Dan itu sangat-sangat seronok sekali. Bahkan Abu Bakar menyebutkan dari bahwasannya kasihan Raja Rom itu karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, semoga bermanfaat ya. Video kali ini pasti sangat-sangat bermanfaat. Saya harap teman-teman share ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram ya, ke TikTok juga. Oh iya, buat teman-teman semua, saya ada TikTok, guys. Ya, namanya itu Cak Mujib Official. Nanti mungkin kita akan adakan live streaming di sana, ngobrol-ngobrol seperti itu, teman-teman bisa nanya seperti itu ya. Nah, nanti kita coba jadwalkan. Kalau teman-teman suka, nanti saya akan buat polling ya polling di YouTube, di komunitas gitu. Ya kan? Gimana istilahnya pendapat teman-teman kalau saya nanti adakan live TikTok. Nah, nanti juga bisa gabung juga teman-teman ya kan. Kalau di YouTube live streaming itu kan nggak bisa gabung ya. Ya kan, harus ada pihak ketiga macam Google Meet ataupun meeting Zoom seperti itu. Tapi kalau di TikTok, teman-teman punya akun TikTok langsung bisa istilahnya untuk gabung atau tambahkan kita bisa ngobrol-ngobrol ya kan. Sekaligus mungkin belajar bahasa atau belajar apa ya nah, dekat sana lah keunikan-keunikan cerita-cerita mungkin seperti itu. Oke itu saja video kali ini. Wallahu ada biswasab. Semoga mendapatkan kebaikan daripada video ini ya teman-teman sekalian. Saya Pemirin Sudiria. Apabila ada salah kata mohon maaf